gue kira cuma barunya jagoan eh ternyata cuma beban partian buset kacau kali banget <laughs> Cuma untuk terlihat keren di depan wanita, lu rela jadikan teman sebagai bahan ejekan. Dan lu juga rendahin teman demi sebuah ketenara. Hmm, sampah. Jangan dilawan bro, mereka jago main, saya jago lobby. <tuh> dan... <tuh seri dan main ekstrim> Jika berani menyakiti di antara kita, servermu dalam bahaya. <tuh seri dan main ekstrim>